Merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi foto kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus dipengajar. Mas Lukado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertengungan kita? Roma 8 ayat 28-30 sampai berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia ia itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan ya. Dari tiga ayat ini kita bisa melihat ada lima peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama Tuhan yang ingin. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus merespon Dia dengan datang sadar. Yang kedua Tuhan yang menentukan dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat Dari perspektif lainnya Ia memanggil nama kita Kita dikenal olehnya Dan bukan orang Sehingga Bagi Allah Wajah segala raja Yang keempat Tuhan yang membenarkan Saat kita mendekati Tuhan Kita butuh dibenarkan Justifikasi diberikan dalam iman Akan korban tanah Kristus Keselamatan itu Hasil pemberian dalam iman Yang terakhir Tuhan yang memuliakan Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa ia berkenan. Bila perkenangan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan roh kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi roh kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sale yang tidak perlu, melawan godaan gengsi, yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan. Tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. dia menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib kristus. C.S. Louis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya salah tidak menganjurkan kekerjaan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan roh kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin dekat. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah. Tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan sekali yang ada di atas, atau scan QR code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Tiga, akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Tiga Bintara Tuhan ketiga Akan membangkitkan generasi Yeremia, Yaitu anak-anak muda Yang dipenuhi roh Kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kontrol terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Menta Kota Ketiga, lahir di Indonesia dan bergerak sebangsa -bangsa. Gerakan ini dari timur ke barang dan akan kembali ke Indonesia. kepada Cema sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Yesus yang terbaik, rahayu ya, ura-raba tak haramah ikan, rahayu ya, rahayu ya, rahayu di disembah, kala yang berkasar, luruskanlah lamanya. Raja atas kalanya Namamu besar Mari hormati raja dengan segala raja. raja. Raja, raja, raja. Kami memuji, mengusung ban, bersabar, cukur rusa Selama ya, raja. Selamat raja. You're no one will Oh, my God. hal yang beribadah di GBI pun angkat tangannya tinggi-tinggi jadi saya bisa mengajak. kalau pertama kali ada? apa ada? yang pertama kali? di Jumatnya sudah rame memang layak untuk kita menambah jam ibadah tepuk tangan, Tuhan Yesus saya kira memberikan persembahan untuk saudara walaupun persiapan persembahan saudara bisa minta upload dengan para pekerja kalau membutuhkan yang lain mungkin bisa kita scan jadi bisa lebih mudah Tadi ...kan. sebelum kita memberi, kita sama-sama berdoa. Tadi kita satu hati, kita berdoa sebelum Persembahan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin. Silahkan memberi Calon, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah reyau Sabtu, tanggal tiga puluh Oktober dua ribu dua pukul sembilan sebelas dan enam belas tiga puluh waktu Indonesia dilayani oleh pendiri Cina dan Malas. Ibadah Raya onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda sana, dan anak lima belas hingga sekolah minggu dan junior church. Sehubungan dengan semakin banyaknya antusias di masyarakat mengikuti ibadah onsite, maka di Alun Alun Sutrimal akan menambah ibadah. Di pukul 13:00 WIB mulai hari Minggu 6 November 2022. Kami mengundang para ibu-ibu untuk -ibu mengikuti ibadah WUIJBM Putra Mall Onsite pada hari Selasa 12 November 2022 pukul 10:00 WIB. Gelaran ini oleh pendeta Johann Wendo dengan tema All About Love. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian Tuhan Yesus memberkati. doa kami adalah Supaya engkau bergumul dengan kami Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan Kenapalah artinya semua rutinitas dan ritual Kalau kami tidak berkenan di hadapan Tuhan Jadikan setiap dari kami Tuhan Dari depan, sebelah kami Samping kanan dan kiri Umat yang berkenan di hadapan Tuhan Hari ini kami rindu firmanmu Membasuh kami kami rindu firman-Mu mengusik hati kami, kami rindu hak firman-Mu menjawab doa kami. Berikan kami telinga seorang murid, supaya kami mengerti perihal surgawi. Dalam nama Yesus, semua yang katakan. Amin, amin, amin. Kita tangan saling. Buat Tuhan, kita terima kasih. Ada shalom, ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Lambaikan tangan. Ada fans Liverpool di tempat ini. Tuhan juga berikan kekuatan sukacita yang penuh dengan damai sebuah terangin ya saudara-saudara. Saya, saya favoritnya Manchester United tapi Liverpool kemarin kalah. Saya berdoa kalian terus dikuatkan dan semakin hari semakin turun dan tidak naik. Terus salut sukacita bagi saya untuk bisa melayani di GBI Alam Sutramo. sangat sangat amat senang setiap kali saya diberikan kesempatan Pak Andreas untuk melayani di sini karena saya merasa sangat feel at home here um, uh, saya bersyukur untuk Dr. Hunter yang sudah memberikan saya kesempatan dan juga sejenak jajaran pemimpin di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani bersama-sama tetapi biarlah kiranya pagi siang hari ini kita dilayani oleh firman Tuhan amin ya jangan lihat nya tetapi biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh berhadapan dengan kita dan pada saat kita boleh dibentuk, boleh ditegur oleh Firman Tuhan dan akhirnya itu bisa menjadi bagian hidup kita. Supaya suatu kelak nanti Tuhan datang dia temukan hidup kita berkurang. Amin saudara-saudara. Ya, untuk yang belum kenal nama saya Eradi, saya adalah Koordinator Dewasa Muda di GBI PRJ Jadi saya adalah yang menjauh kasar Saya lihat di sini banyak sekali keluarga muda di tempat ini. Dalam sejahtera saudara-saudara yang sangat suka kita. Nah saudara-saudara, saya saya adalah pengusaha dan saya adalah volunteer di gereja ini. Dan um, saya beserta istri dan anak-anak saya semua beribadah di gbi TFG. Nah hari ini saudara-saudara saya akan berbagi firman Tuhan Yang saya beri judul kemalangan atas orang benar Kemalangan atas orang benar Nah ini satu topik yang sering mengusik hati kita saudara-saudara Seringkali kita berpikir Kenapa ya orang Kristen masih tidak luput dari yang namanya kemalangan saudara -saudara? Nah saya beri contoh misalnya COVID-19 saudara-saudara ya, saudara -saudara, ya. Statistik mengatakan di next slide saya sudah sediakan informasinya bahwa data kemarin WHO mengatakan bahwa sudah ada 623 juta orang yang terjangkit oleh virus ini. Dan ternyata tidak sedikit saudara-saudara 6,5 juta orang telah meninggal dunia karena disebabkan oleh virus ini. Dan tentu saudara-saudara juga seperti saya, ada mungkin rekanan, keluarga, orang-orang kita kasihi cinta Tuhan, mengasihi Tuhan setia dalam Tuhan tetapi nyatanya adalah mereka dipanggil Tuhan mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu penyakit ini dan akhirnya mereka harus dipanggil Tuhan terlebih dahulu saya ingat waktu awal COVID-19 Belanda Indonesia tahun 2020 bulan Maret waktu itu ada di dalam rombongan yang ke Israel Pak Nampai di Jordan hari pertama nyampe di Jordan langsung diberitakan bahwa Israel menutup bordernya, kita belum nyampe ke Tanah Perjanjian, saya cuma lihat bye bye, kira-kira jarak 10 meter dibatasi oleh sungai Jordan, tidak masuk tapi nah, ingat waktu itu bulan Maret itu saya mendengar kabar yang kurang mengenakan, ada seorang bapak full -timer, di gereja kita yang masuk ke rumah sakit karena COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia nah Bapak ini saudara-saudara adalah seorang guru kom yang luar biasa oh saudara-saudara sudah ada di gereja ini cukup lama pasti kenal Bapak ini begitu luar biasa dia mengajar firman Tuhan begitu setia dia melayani Tuhan tahan banting punya knowledge yang luar biasa tentang, tentang kedalaman firman Tuhan tapi dia dipanggil Tuhan kadang-kadang nah, kita juga mempertanyakan hal yang sama kok bisa ya kok bisa ya? seorang yang benar harus mengalami yang namanya kemalangan. dan tentu Air Asia Flight CZ8501, so, saudara teman-teman dikasih Tuhan, kalau kita ingat di tahun 2014 pesawat ini terbang dari Surabaya, saudara. -saudara. dan di tengah-tengah penerbangannya itu mereka harus mengalami yang namanya kecelakaan pesawat dan akhirnya seluruh awak kapal dan penumpang pesawat meninggal dunia. Dan yang menarik, saudara-saudara adalah sekitar 40 orang yang ikut pesawat itu adalah orang-orang Kristen yang beribadah di satu gereja yang besar di Surabaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia sama Tuhan, orang-orang yang bayar perpuluhan, orang-orang yang begitu taat dan luar biasa. Tetapi mereka mengalami yang namanya kemalangan di dalam pelayanan saya, saudara-saudara. Saya punya satu anak binaan, saat ini dia umur 22 Waktu dia umur 18 tahun, dia begitu setia melayani Tuhan gitu ya Di, di youth, waktu itu saya masih pegang youth Pagi, datang, tidak pernah kelahan Anak muda selalu datang sendiri Melayani jadi usher Dia mencoba untuk jadi seorang pemusik Tapi mungkin belum cocok waktunya Saat itu dengan Yoda saya jadi usher aja, apa-apa Semangat melayani Tuhan satu ketika, ini cerita benar selalu-selalu Teman-temannya itu lagi persiapan kalau nggak tahu itu ada acara Natal atau apa gitu. Seru -seru. Mereka semua latihan musik dan dia karena dia nggak bisa main musik, dia dia senang berkumpul dengan komunitasnya. Dia duduk di salah satu duduk. Seperti tempat Saudara, -saudara duduk. Dan dia temani teman-temannya untuk latihan musik. Tiba-tiba, anak ini kejang. Anak, anak ini kejang lalu matanya tiba-tiba putih semua. Karena matanya kebalik ke belakang jika cerita dia dilarikan ke rumah sakit tadi terjadi di JBI Pak. dilarikan ke rumah sakit dan dokter menemukan ada sumur di otaknya akhirnya dia diharti operasi dia mengalami masa-masa yang genting masa-masa yang kritis, kami doakan saudara-saudara nah, timbul pertanyaan saya pada waktu itu sebagai youth pastor. saya bilang Tuhan, anak ini anak yang setia Cinta Tuhan Tapi kok mengalami ini Yang namanya sakit penyakit Orang tuanya, Orang tua anak ini saya kenal baik juga Orang-orang yang luar biasa Suami istri melayani Tuhan Cinta Tuhan kalau saya bertanya pada Tuhan Tuhan Why? Why? Why anak ini harus mengalami yang namanya Tumor otak surah -surah. Dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara Di sini juga Mempunyai pertanyaan yang sama seperti saya kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau mengambil pasanganku. Begitu cepat. Kenapa Tuhan? Engkau mengambil anakku. Begitu cepat. Kenapa Tuhan kau izinkan usahaku bangkrut. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan kenapa Tuhan? Kita menjadi gusar. Kita menjadi frustrasi. Kita menjadi bingung. Sebab katanya... Mengikut Yesus itu semua jalannya lancar. Kita menjadi bingung. Ada kontradiksi di hati kita yang tidak bisa kita mengerti kenapa ini terjadi kepada orang benar. Mungkin ada di sini saudara-saudara yang diambang kemarahan terhadap Tuhan. It's not fair, God. It's not fair that you took my wife away. It's not fair that you took my parents away. Saya mau no sharingkan hari ini ada beberapa tokoh pahlawan kita pun mengalami apa yang kita alami saudara -saudara. saya kasih contoh yang pertama adalah Ayub Ayub dikatakan adalah orang yang paling saleh di dalam itu tetapi kita tahu ceritanya bahwa segala sesuatu yang dia punya harta dan keluarga semuanya harus diambil daripadanya dan Ayub mengatakan begini, kenapa, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara-saudara lihat, Ayub mengalami yang namanya kebingungan, kegusaran, kefrustrasian. Habakuk juga mengalami hal yang sama. Dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak engkau dengar. Bukankah sering kali kita berdoa dan kita merasa Tuhan tidak mendengar kita? Bahwaku juga merasakan yang sama. Aku bersuruh kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Maka bang kau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantahan dan pertikaian terjadi. Entahlah, bahwaku sedang melihat bangsa Israel, orang pilihan Tuhan, di depan matanya dibantai. Saudara -saudara. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Why God? Why are you letting this happen? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Kenapa kau izinkan umatmu dibantai? Saling membantai, bahkan? Nah, ternyata orang-orang pahlawan rohani, pahlawan-pahlawan iman yang kita baca di firman Tuhan, juga mempunyai pertanyaan yang sama terhadap Tuhan, sama seperti kita hari ini, saudara-saudara. Nah hari ini izinkan saya untuk sharing beberapa hal dan semoga bisa menjadi jawaban kepada kita kenapa kemalangan terjadi atas hidup kita kenapa kemalangan terjadi atas hidup orang benar yang pertama saudara-saudara adalah karena kita hidup di dalam dunia yang rusak akibat dosa yes kita sudah dibenarkan oleh Tuhan yes kita sudah ditebus oleh darah Yesus tetapi kita masih ada di dunia ini dan dunia ini adalah dunia yang bobrok saudara. -saudara. ini kebenaran yang harus kita terima Dikatakan bahwa sebab itu Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu telah menjalar Kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Karena ada dosa yang masuk melalui Adam dan Hawa Unfortunately Dosa menjalar kepada kita semua Dan itu yang membuat banyak musibah terjadi Manusia yang membuat musibah itu terjadi dan kita orang-orang benar tidak terluput daripada itu, saudara dan celakanya dikatakan bahwa terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seluruh hidupmu artinya apa, saudara pada saat dosa masuk ke dalam dunia ini yang bobrok itu bukan hanya manusia tetapi ciptaan Tuhan semua menjadi bobrok, saudara-saudara dulu tidak ada banjir Dulu tidak ada gempa bumi. Dulu tidak ada yang namanya sakit penyakit. Tetapi pada saat dosa masuk ke dunia ini, ada banjir, ada gempa bumi, ada sakit penyakit. Saudara-saudara. Nah ini harus kita pahami bahwa kita hidup di dalam dunia, di dalam bumi yang semakin hari tidak semakin baik, saudara-saudara. Dan kita orang-orang percaya ada di dalam bumi ini, saya percaya, Tuhan izinkan karena dia punya maksud saudara -saudara. hal kedua kenapa kemalangan terjadi seorang benar adalah ini saudara -saudara. keputusan yang buruk mempunyai konsekuensi yang buruk nah ini seringkali kita lupakan sebagai orang Kristen dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. sebab barang siapa menabur dalam dagingnya dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetapi barang siapa menabur dalam roh dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu betul pada saat kita datang kepada Tuhan Tuhan ampuni dosaku aku sudah lakukan a b c Tuhan ampuni saudara saudara tapi jangan lupa kita orang Kristen konsekuensi di dunia ini tetap berjalan hanya sering kita lupakan saudara-saudara kita anggap enteng keputusan yang kita buat karena kita pikir Tuhan Yesus itu pasti akan mengampuni kita. That's true, but that's not it. Ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya adalah perhatikan baik-baik. Jika kita membuat keputusan berinvestasi yang salah, ada konsekuensi yang mengikuti Saudara. -saudara. Jika kita salah memilih pasangan hidup, ada konsekuensi yang mengikuti jika kita saudara-saudara berjudi ada konsekuensi yang mengikuti tadi saya cerita di ibadah pertama Pak Andreas tahun 80an awal 80an ayah saya tuh sudah punya usaha di BSD, daerah BSD jangan dulu Pak gak tau kalau sekarang tanah di sini berapa per meter dulu ayah saya beli tanah itu 2000-3000 per meter Pak dan dia beli sekarang Bayangkan kalau sekarang masih ada, terutama saya sudah jadi milioner, saudara -saudara. Tapi alhasil saya tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena ayah saya berjanji. Saya orang benar. Melayani Tuhan. Tapi harus ikuti konsekuensi itu. Kenapa? Karena keputusan yang kawal. Ada konsekuensinya. Begitu juga Bapak Ibu selalu, selalu dikasih Tuhan. Bahwa keputusan kita itu punya konsekuensi atas hidup kita dan keluarga kita, saudara-saudara hati-hati pada saat engkau memilih untuk kesenangan sesaat dan mengorbankan masa depan anak-anakmu, saudara-saudara mereka adalah orang baik mereka adalah orang benar, tetapi mereka harus mengalami yang namanya kemalangan karena satu keputusan bodoh yang kita lakukan judi itu, saudara-saudara hati-hati kasino itu tidak akan pernah takut kalah yang mereka takutkan adalah kita gak balik lagi di situ. Sama juga dengan pinjaman online, judi online, judi bola, investasi bodong, hati-hati dengan keputusan yang kita buat, sebab mungkin keputusan ya kalau konsekuensinya kita yang tanggung sendiri. Ya kalau itu, kalau yang tanggung anak dan cucu-cucu kita, bagaimana saudara-saudara? kita tergiur dengan yang namanya korupsi ingat firman Tuhan hari ini jangan korbankan anakmu hanya karena sesara amin saudara-saudara ya. nah yang ketiga kenapa kemalangan terjadi dalam hidup orang benar karena permasalahan kadang-kadang Tuhan pakai permasalahan untuk memakai, dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita dikatakan bahwa katanya dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesenggaraan kita karena kita tahu bahwa ketungsaran itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Nah Bapak Ibu terus berdikasi Tuhan Terkadang ada hal-hal Yang Tuhan bisa ajarkan Hanya pada saat Kita mengalami masalah cerita -cerita. Pada saat semua hidup kita baik-baik saja Rekening bank kita sehat investasi kita sehat Kesehatan kita baik itu semua oke okay. tapi ada banyak blind spot blind spot yang Tuhan mau kita ubah dia rindu untuk kita itu menjadi serupa dengan dia amin saudara-saudara ingat Tuhan itu me me me menyelamatkan kita bukan hanya sekedar untuk kita datang ke gereja no no no no Tuhan rindu kita menjadi serupa seperti Kristus katakan amin saudara-saudara dan ada kadang-kadang ada Bagian-bagian dari hidup kita yang hanya bisa dia bersihkan, ada bagian-bagian hidup kita yang kadang-kadang dia bisa pangkas di dalam kesulitan. Orang saat kita bernyanyi, ku mau sepertiMu Yesus disempurnakan selalu saudara pada saat kita berdoa itu coklat saudara-saudara bahwa kita berkata Tuhan berikan aku masalah supaya aku semakin sama, sama seperti Kristus, why? why am I it's very biblical karena Tuhan Yesus sendiri hidupnya gak pernah nyaman-nyaman-nyaman -nyaman, hidupnya selalu penuh dengan yang namanya tantangan, demi tantangan lah kalau penyelamat kita aja penuh dengan tantangan, masa kita tidak saudara-saudara ada hal-hal yang Tuhan rindu untuk pangkas, kalau oh, bahasa Inggrisnya pruning, dibersihkan hanya melalui masalah. Teman saya pernah mengatakan, Pastor Dieter pernah mengatakan begini. Pada saat kita sekolah, kita mendapat pelajaran terlebih dahulu baru ujian. Betul ya, saudara-saudara ya. Tapi kita beranjak dewasa, biasanya kita harus melewati ujian dulu baru mendapat pelajaran dan nah, saudara-saudara berbahagia pada saat kita ada di dalam namanya kebengkaraan, dikatakan katakan bahwa mari kita bermegah karena jangan-jangan Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita amin saudara-saudara ya. dalam hidup saya, saudara, saya mengalami kebangkrutan saya mengalami pindah negara, saya mengalami yang namanya kesepian, saudara -saudara, tetapi dari dibalik semua itu, sekarang kalau saya lihat ke belakang, kerohanian saya semakin naik, dan semakin naik semakin kuat dan semakin kuat Amin, saudara-saudara Jika kita mau menjadi sama seperti Kristus Mau nggak mau kita harus masuk yang namanya proses sanctification Itu tidak bisa dialahkan Nah mungkin tiga hal ini Dosa masuk ke dunia Keputusan yang salah Yang ketiga adalah pendewasan rohani Mungkin belum menjawab, saudara-saudara Pertanyaan kita Kenapa kemalangan terjadi dalam hidup kita? Mungkin kita masih bertanya-tanya, mungkin kita masih gusar dan bimbang, saudara-saudara. Saya mau hanya katakan bahwa itu oke okay untuk mempertanyakan Tuhan. God can handle our questions. Terkadang Tuhan tidak singkapkan semua jawaban doa kita. Betul ya, saudara-saudara ya? Kita berpikir, Tuhan kasih jawab. mungkin cepat, tetapi Tuhan tuh kadang-kadang tunda dulu jawabannya, belum datang. Tapi oke, okay. kita mempertanyakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan itu oke? Okay. Karena itu tidak membuat Tuhan stop menjadi Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, Dia tetap berdaulat atas hidup kita. Amin, ter -ter -ter -ter. Yang salah adalah pada saat kita tergiur dengan yang namanya kepahitan, kedinginan hati, bahkan kita tergiur untuk meninggalkan iman kita hanya karena jawaban kita belum dapat. Sebenarnya. Hanya karena jawaban doa kita belum nyata dalam hidup kita. Tuhan tetap Tuhan, walaupun kita masih ada pertanyaan. Firman Tuhan katakan, Orang benar hidup karena iman. Amin, saudara-saudara. Berapa banyak orang benar di tempat ini, saudara-saudara. Haleluya. Jadi, walaupun kita belum dapat jawabannya, mari terus kita bertegar, berteguh, terus percaya, bahkan pada saat kita belum melihat. Amin, saudara-saudara. Saya tepuk tangan di Tuhan. -tuhan. Mungkin saudara kita sudah mengalami yang namanya kemalangan atau kesengsaraan tantangan Saya tidak bisa menjawab kenapa Kenapa Tuhan sembuhkan orang itu Kenapa Tuhan sembuh, tidak sembuhkan saya Kadang-kadang saya bertanya seperti itu Tapi saya mau memberikan beberapa hal Beberapa encouragement penyemangat buat kita semua di sini Yang mengalami tantangan seperti ini Jika kita mengalami kemalangan Yang pertama saudara saudara bahwa, bahwa Tuhan ada beserta kita Bahkan pada saat kita menderita Katakan amin Terus. Engkau belum dapat jawabannya Tuhan kenapa? But I will tell you the truth and nothing but the truth Nama dia adalah Immanuel Allah beserta kita Engkau mungkin tidak dapat jawabannya Tetapi saya mau katakan ada kabar baik. Kita tidak dapat jawaban, tetapi tidak dapat pribadinya. Wow. Prefer berkatnya atau pribadinya, Saudara. Dapatkan pribadinya. Sebab dikatakan bahwa Daud seorang yang dikatakan a man after God's own heart, seseorang yang benar-benar mencari hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, seorang penyembah yang luar biasa, dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku selesaikan. Jika engkau ada di situasi ini, izinkan saya memberikan kekuatan di siang hari ini. Tuhan ada beserta dengan kita. Amen. Keteringan satu cerita di, di satu pedalaman di Amerika Selatan, ada satu suku, saudara-saudara. Sukunya punya ritual yang cukup, cukup unik ya, saudara-saudara. Ritualnya apa? Bahwa setiap anak laki laki yang beranjak dewasa, mereka harus mengalami satu ujian, saudara-saudara. Nah, ujiannya untuk bisa menjadi dikatakan dewasa dan bisa memegang, membuat keputusan. Dan ikut berperang, yaitu apa? Yaitu dia harus ditinggal di tengah hutan Sendirian satu malaman ternyata. Tanpa pertolongan orang lain Tanpa pertolongan orang tuanya Nah ada satu Satu anak ini Kepala sukunya mengatakan, nak besok Kamu harus mengikuti ujian ini Dia mulai ketakutan ternyata. Dia bilang sama bapaknya Pak, ikut dong Aku temenin Gak bisa nak Ritualnya adalah kamu harus terbaat sendiri Besokannya, tua-tua suku itu menggiring anak ini ayo kita masuk ke dalam hutan gelantara akhirnya anak ini ditinggal di satu tempat di hutan gelantara itu dan matahari mulai terbenam saudara-saudara. dan dia ditinggal dan dia mulai merasa, aduh coba ada ayah kamu di sini pasti aku merasa aman. Coba kalau ada ibuku, pasti aku ada makanan. dan Dia mulai kelaparan, terus Gelap gulita, hutan belantara. Dia mulai kedinginan, dia mulai kelaparan. Dan yang lebih bahaya lagi, dia mulai mendengar suara binatang-binatang buas, terus Dia mulai ketakutan. Dia bilang, aduh, aduh, cepat, cepat, aku udah nafkah. Takut ada ular, harimau, binatang buas. Dia kedinginan, dia merasa sendirian, terus saudara, -saudara malam berlalu dia bertahan. Saat fajar menyingsing, matahari terbit. Cahaya matahari mulai menerpa hutan belantara itu dan dia melihat dari jauh seperti ada sosok laki-laki di sana. Dan dia gak diam dan dia teliti. Ternyata ada ayahnya di situ. Dia begitu senang, mengenai, "Ayah!" Dia puluh coba kalau ayah dari hidup semalam ada aku, pasti aku perlu ketakutan kelaparan kedinginan ayahnya berkata nah sebenarnya aku dari semalam sudah ada di situ melihat keadaan terkadang pada saat kita ada di dalam hutan belantara lembah kedalaman maka terdengar masa tuhan tuh hati hadir dari Ya, khususnya kita, kaum penta lah ya yang suka hadirat Tuhan, jadi begitu cinta akan Tuhan. Kita sering merasa, eh, kalau kita mau jujur-jujuran, saya juga pernah kita merasa Tuhan ini di gimana sih. Kalau bisa merasakan hadiratnya Tuhan, wah ya, doa mentok plafon turun lagi. Tapi ketahuilah, Allah sekali dengan kita. Tuhan, I want you more than the answers to my problem. Lagi berbilang bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu pribadimu, lebih daripada aku rindu akan jawaban atas pertanyaan dalam hatimu. Because I live by faith and not by sight. Orang benar hidup karena iman dan bukan karena penglihatan, Bukan karena perasaan. Bukan karena intuisi, bukan karena feeling, tetapi kita hidup dan dibenarkan oleh iman. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Immanuel, saudara-saudara. Nah kalau kita masih mempunyai pertanyaan, izinkan penyemangat kedua yang saya berikan adalah ini, saudara-saudara. Dia sengaja tidak memberikan kita jawaban karena apa? Karena penderitaan mengajarkan kita untuk berbelas kasihan terhadap orang lain yang menderita, melalui penderitaan yang kita lihat kita alami saudara-saudara. selalu -saudara. -saudara Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana kita mempunyai empati dalam membantu mengurangkan beban orang lain yang sedang mengalami kemalangan masalahnya orang Kristen seringkali melihat temannya dalam kesusahan keluarganya dalam kesusahan kerabatnya dalam kesusahan tapi kita diam-diam saja kita acuh, tak acuh, kita tidak mau menyampaikan, memberi pertolongan kepada dia. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan. Luar biasa hamba Tuhannya. Diurapi loh terus. Kawasul pelayanannya, Aduh kalau saya emang. Dia mau membicara luar biasa. Berbincang-bincang. Dia bilang, saya punya visi untuk merubah negara ini melalui tujuh pilar, ya gitu ya. Banyak orang suka berbicara tentang itu. Wah berapi-api. Saya mau berbicara Tuhan seperti ini, itu, ini, itu. Wah luar biasa. Ya, saya dengerin aja sambil lunch sama dia. Nah tapi saya juga kenal dengan keluarga ini. Kita tunggu bersama terus terus. Lalu saya tanya, bagaimana dengan ibumu? Ibumu gimana bro? Oh ya mamaku begitulah, susah diatur ini. Hmm. Duh kamu gak pernah seteng sama dia. Apakah kita orang Kristen yang seperti itu? Serius? Kita jago di hari Minggu hmm. Tapi melihat keluarga kita kesulitan Kerabat kita kesulitan Teman-teman kita kesulitan Tapi kita acuh-acuh Kita bicara tentang transforming nation kita bicara tentang mujizat terjadi, kita bicara tentang revival, tetapi kita tidak mau membantu orang lain yang dalam kesulitan. Sepertinya ada cerita, satu cerita, seorang laki-laki lagi masuk ke dalam rumah sakit dan dia, dia berada di dalam berorong kamar-kamar yang ada. Tiba-tiba dia mendengar, sakit tolong!" seorang perempuan sedang tolong, Panggilkan dokter, tolong sudah nggak tahan lagi. Dia langsung panik, seru -seru. dia dengar itu dengan jelas, teraungan seorang perempuan. Dia, dia mulai sehari, dia mulai aktif. Dia cari suster, dia cari dokter. sampai dia ke ke ujung lorong itu dia temukan ruang keluarga, ruang ruang ruang tunggu seru -seru. Nah di situ ternyata ada keluarga satu keluarga sudah makan kuaci, makan kacang bersundah murau, nonton TV, kalau oh, orang ini bilang, Pak, Bu, itu ada wanita lagi kesakitan, kok kalian duduk-duduk saja nyaman-nyaman, acu-tacu, kenapa? Itu butuh bantuan tolong bantu saya cari dokter. Masa nah, orang dari mereka, yang paling senior bapak-bapak, Bro, santai, santai. Tidakkah kamu tahu Kita ini sudah menantikan cucu pertama Di keluarga kita Dan yang sedang kesakitan itu adalah Anak saya Dia sedang bersalin dia perbedaan sikap Antara dua belah pihak ini Yang satu keluarga ini tahu Kenapa wanita itu sedang kesakitan Dan dia sedang menunggu Dengan sukacita Yang satu tidak tahu jawabannya Makanya dia aktif dia cari jawaban Dia mencoba membantu Nah mungkin Tuhan tidak memberikan kita jawaban Kenapa si A Menderita Kenapa si B Mengalami kebangkrutan? Jangan-jangan Tuhan rindu Sengaja dia tidak kasih kita jawaban Supaya kita bergerak Supaya kita menjadi terang dan garam dunia supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan katakan amin Kedua -kedua. supaya Tuhan mau melihat apakah ada anak-anak Tuhan di JBI Alam Sutramo yang hatinya untuk orang lain yang mengasihi orang lain yang tidak hanya sekedar beribadah di gereja tetapi setiap harinya menjadi perang dan garam dunia dimanapun kita ditempatkan katakan amin Kedua -kedua. Tuhan sengaja tidak menyingkapkan kepada kita kenapa si A, si B mengalami masalah Kenapa? Karena dia rindu Kita menjadi perpanjangan tangannya Untuk membantu orang lain surat -surat. Dan yang ketiga Jika kita mengalami musibah Kemalangan Coba bagikan bahwa Tujuan utama Tuhan Adalah untuk menebus kita Bukan melepaskan kita dari penderitaan Sesaat dunia Tujuan utama Tuhan bukan sekedar menyelamatkan kita dari masalah dunia. Tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan sekedar untuk menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Dari kesakitan. ataupun laut di dunia ini. Apa yang dia lakukan lebih dari itu. Kadang-kadang masalahnya kita punya persepsi yang salah terhadap Tuhan kita. Kita punya definisi tentang Tuhan kita itu salah. Kita berpikir Tuhan itu seperti genie in the bottle jin yang di dalam lampu Yang diusap-usap Aduh Tuhan Tolong aku selamatkan dari kebangkrutan. As you wish. Kita berpikir bahwa Tuhan kita itu seperti Dukun paranormal yang kalau kita datang Tuhan tolong, tolong, tolong sembuhkan apa, Tolong sembuhkan kita Puff, Kita sembuh No No, no, no, no, no Tuhan kita tidak murahan seperti itu. Saudara -saudara. Justru Dia tahu akibat dosa semua ini jadi berantakan. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dia tidak datang hanya untuk menyelamatkan kita, melepaskan derita kita di dunia ini, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan kita untuk kekekalan selama lamanya katakan amin saudara-saudara itu jauh lebih penting dibandingkan yang 70, 80, tahun 90 tahun di dunia ini dia tidak datang untuk memberikan kita kelegaan tentang permasalahan di dunia ini ya tentu Tuhan masih bisa menolong kita tapi kalau walaupun Tuhan tidak tolong kita di dunia ini pernahkah saudara-saudara dengar di rumah Bapakku ada banyak sebab dia mempersiapkan kekalan bagi kita. Bukan sekedar kebangkrutan dibantu, bukan sekedar sakit hati dibantu, tetapi lebih daripada itu Yesus mati di atas kayu salib supaya kita mempunyai kekekalan bersama dengan Dia. Sukacita penuh, di mana di sana tidak ada keretakan biji, tidak ada lagi sakit tangis, tidak ada lagi sakit penyakit. Dia tebus kita untuk selama-lamanya. Wah. Seringkali kita punya paradigma yang salah di situ, ibaratnya kita mendefinisikan Tuhan hanya karena permasalahan lima tahun ke ini, dua tahun ke belakang ini. Tapi kita lupa bahwa Dia menyiapkan kekekalan selama-lamanya, bersama dengan Tuhan. Pilih mana, saudara-saudara. Diselamatkan dari derita di dunia ini Tetapi tidak bersama Kristus untuk selama-lamanya Atau Walaupun aku belum mendapatkan jawaban doaku Walaupun aku belum mengerti tentang permasalahanku Tapi aku tahu Engkau memegang kekekalan ku. Jesus came To save us Forever And ever And ever and ever, and, ever, and, ever, and ever and ever jangan kau ragukan dia hanya karena 2 tahun ke belakang ini dia siapkan bagi kita tempat penuh dengan sukacita yang selama-lama-lama-lama-lamanya itu jauh lebih penting saudara -saudara. karena itu siang hari ini kemalangan atas orang benar Apa saudara-saudara pemusik. kalau kita bertanya tentang kemalangan atas orang benar kita berpikir kita adalah orang benar itu kita berpikir kita lah yang sudah melakukan persembahan pelayananlah pelayanan lah datang ke gereja lah. kita berpikir kita orang benar dan kemalangan tidak seharusnya terjadi atas hidup kita saya mau katakan 2000 tahun yang lalu. Ada satu orang benar. Tidak cacat. Tidak bercela. Tapi dia harus mengalami kemalangan. Supaya kita aman bersama dengan dia. Yesus. Orang benar itu saudara-saudara. Dia mengalami kemalangan. Supaya kita mempunyai pengharapan. Dia... Ya, ya, ya, ya. supaya kita mempunyai sukacita bersama dengan dia dia datang untuk menembus kita bukan sekedar untuk di dunia, dunia ini tetapi untuk selama-lama saya berikan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita pasti kesini sama-sama mungkin ini merubah persepsi kita tentang Tuhan merubah persepsi kita tentang mengikuti Yesus Yes Tuhan bisa tolong kita di dunia ini But even if He doesn't help us here He has prepared A place for us In the Father's house Dan kiranya iman kita tidak akan goyah. Ada pertanyaan, tetapi aku tahu Dia adalah Immanuel Allah beserta kita, mengikut Yesus Mengikut Yesus Yesuslah hari ini adalah kita Ikuti Yesus yang terjadi Terima kasih Buat hadiratmu Buat firmanmu Buat kasihmu Tuhan Bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Terima kasih untuk hambamu Yang menyampaikan firmanmu Pemerintah Eradisan Ratu Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah limpah Dalam segala hal Dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga yang diberkati Tuhan bawa naik lebih lagi Terima kasih Tuhan untuk jemaat murid tempat ini, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati dalam segala hal, apa yang dilakukan oleh jemaat murid tempat ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung, biar jemaat murid tempat ini semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan, Angkatlah kedua tanganmu, ulanglah, terimalah berkat yang berlimpah, berlimpah dari Bapa di Surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, tujuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus menyertai kita, dari siang ini sampai nanti dan bahkan sampai selama lamanya, semua yang diberkati sama-sama katakan, hmm. Amin. Sebelum beristirahat meninggalkan roh ini, tempatkan waktu untuk scan antek ibadah lebih serat. Kondisi berkati sebelah kanan, boleh keluar ke arah anak di kiri boleh keluar dari belakang terus